ngomongin uh, ya aku ngomongin uh, rafi ya bunda gak mata duitan nggak pasang harga itu masalahnya yang Ma kemarin tuh ketemu bunda itu dia lagi ada bunda di jerman dia bilang, Ivan bilang gini bunda kau jangan mikirin keluargamu aja kebutuhan kau juga ada di jerman ini kau udah tua, kalau kau dipecat di mcdonald kau mau makan uang dari mana ini persiapan untuk kau, kalau ada apa-apa dengan kau mikit kan mencari tahu, kau kan berteman sama solena tanya sama solena itu seperti apa hidup di jerman itu tanya, kau makanya nah. kenapa bunda jadi berubah gara-gara ada Ivan Gunawan sama aku, Maharani kita menjani otak berubah bunda gak sadar itu bunda tuh nggak sadar kalau bunda tuh berubah. berubah bunda tuh kayak start syndrome nggak ada perubahan berubah. Berubah. berubah berubah berubah nah minumlah dulu berubah bunda itu udah berubah gara-gara Maharani sama si Ivan Gunawan jadi begini hancur bunda sekarang engkau ya. aku tuh ya dulu tuh ya sempet nggak suka sama bunda tapi pas bunda di Instagram aku respect kenapa karena bunda itu sebatang aku juga cara. sama kau dari zaman ke zaman dari zaman ke zaman ke ya Sohena banyak ngomong tentang kau tapi bunda nggak pernah nggak pernah nggak pernah mengambil pusing ngerti kau nah, cukup cukup, cukup. kau ya. juga eh bunda mau kau ngomongin jelek tentang aku pun ya kau pun tidak pernah mau ngomongin jelek tentang bunda ya, Satu, sama, -sama. Sama, sama pun tidak udah. pernah dia Apapun ngomongin jelek tentang bunda nggak ya, ada banget, semua ya, orang udah biasa aku. bunda dia aku semua. bahagia, ya. Dia, dia kan aku bahagia, ya. Jangan banyak bahagia, bahagia aja, buk, tapi buk, buk, buk. bahagia ba eh, Siapa juga yang ngelarang, Bunda nggak boleh bahagia. Siapa emang ada yang bilang, apa emang ada bilang, Bunda nggak boleh bahagia, tapi Bunda jangan kayak begitu caranya. Pakai suruh semua orang bilang terima kasih sama Ivan Gunawan, sama kenapa atau, Tidak sama kenapa si tidak. Kenapa tidak memang benar itu terjadi? Ipan memo berbagi, iya. Sama bunda. Tapi kenapa Bunda, Bunda cuek cuekin itu orang-orang yang pernah nyawer Bunda? whatsappnya aja cuma dilirik doang siapa? dibalas dibales pun enggak. Siapa, Coba siapa? Dan siregar udah muda balas Dan putra siregar udah bunda balasnya, papan balasnya, kapan balasnya? Siapa? Siapa? Siapa? Ya, papan balasnya? Siapa? Siapa? Iya, banyak papan balasnya. Ya, siapa? Siapa? orangnya? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? baca Siapa? bunda cuekin Sebutkan, sebutkan orang tua yang belaga-belaga buta gak. matanya, tahu, enggak buta, gak ada mataku memang gak buta, matamu yang muda, mataku gak buta, Bila, aku sampai aku, aku tuh bisa ngeliat perubahannya, Bunda korla kau terlalu terlalu Saki terlalu terlalu terlalu terlalu banyak, hayalan kau ya banyak, terlalu banyak, terlalu banyak, batang banyak, kau nanti udah udah capek, udah sakit tenggorokanku, udah diam kau puas-puaskan kau merepet sana, puas-puaskan kau merepet ya, puas-puaskan kau melantam ya, ya, puas-puaskan puas-puaskan, ya, puas-puaskan <tuh> sampai aku Awas. Itulah anak gue, keluar, bunda. anak gue, anak gue lantam kau memang anjing kau Nggak, udah, aku bukan anaknya bunda korla enggak mau Terserah. aku, enggak mau Terserah aku bunda kau. bersekutu Terserah sama dukun kau serakau. Enggak durhaka Tapi aku berterima kasih berterima kasih sama kau. Enggak kau ngulangi bahas, gak masalah. Yang penting kau pernah berbuat sama aku. Diam kau. Udah aku capek aku mau tidur. Yaudah, ya udah. Ya. Jangan lupa bangun Bunda. Diam. Kau. Jangan sampai ketarik batang hidung kau. Ya. Baik anak gue. Memang lantam mulut kau mulut dajal. Memang Coba Bunda datang ke aku, minta 500 juta, aku beri, ku beri tanpa embel-embel. Yang, Yang beri, mau dengar akhirnya lanjut part ya, Tiga. Bunda nggak kerja kita begini, kita begini kita udah kita tua, udah tahu, tua, hidup, tahu ngapain. Duit. Ngapain kerja terpaksa? Disuruh ini, disuruh itu, mau. Nggak nggak, duit, apa Aku mau ngomong rapi ya, aku nggak ngomongin rapi ya. Aku nggak ngomongin rapi ya. Bunda otak mata duitan. Enggak pasang harga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 Kau kan berteman sama Solena, tanya sama Solena itu seperti apa hidup di Jerman itu? Tanya. Oh, makanya nah. kenapa bunda jadi berubah, gara-gara adik yang sama Otak. aku, Maharani. Berubah, Kita dikita otakmu. Berubah, bunda gak sadar itu. Bunda tuh gak sadar kalau bunda tuh berubah. Enggak. Bunda tuh kayak start rom. Gak ada berubah. Emangnya berubah, bunda berubah. Apa berubah. Berubah, berubah. Berubah, nah minumlah dulu. Berubah, bunda itu udah berubah. Gara-gara Maharani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 Cukup-cukup Kasolena ya. juga eh bunda mau Kasolena ngomongin jelek tentang aku pun ya Kasolena pun tidak pernah mau ngomongin jelek tentang bunda ya, udah Satu sama, -sama, sama, -sama pun udah, tidak pernah udah, dia ngomongin jelek tentang bunda oh, oh, oh, Nggak ya, ada banget, semua ya, orang ya, udah biasa aku, bunda dia bahagia ya kan aku bahagia ya Jangan ya, banyak Bahagia, bahagia aja pak, tapi kata -kata bahagia, pak, bahagia pak. Eh, siapa juga yang ngelarang bunda enggak boleh bahagia siapa emang ada yang bilang apa mau ada bilang Bunda nggak boleh bahagia tapi Bunda jangan kayak begitu caranya pakai suruh semua orang bilang terima kasih sama Ivan Gunawan sama kenapa uh, sama tidak, sama kenapa, si tidak? kenapa tidak kenapa tidak memang benar itu terjadi Ivan Memo berbaik iya bunda. tapi kenapa Bunda bunda cuek-cuekin itu orang-orang yang pernah nyawer bunda WhatsAppnya aja cuma dilirik doang siapa? dibalas pun enggak pa, Coba siapa? gimana siapa Denny Sirega udah-mudah balas dan uh, uh, putra Sirega udah-mudahan udah balasnya. Papan balasnya. Kapan balasnya? Siapa? Siapa ya, kapan balasnya? Siapa enggak? Siapa Iya, banyak kapan balasnya? Ya, siapa sebutkan Dr. orangnya. Aja bunda sebutkan cuekin. orangnya. Jangan, Jangan Bunda cuekin. Sebutkan sebutkan, sebutkan. sebutkan, sebutkan, sebutkan orangnya. itu kayak belaga-belaga buta gak. matanya tahu enggak? buta. Enggak ada mataku memang enggak buta. Matamu yang matamu. Matamu buta. matamu enggak buta? bina Aku sampai tahu. Aku butanya sampai aku tuh bisa ngelihat perubahannya Bunda Korla. Kau tahu terlalu Saki, terlalu gertih terlalu banyak hayalan kau ya apa yang hak kau aku sama hayalin Cabul batang hidup kau nanti udah-udah capek udah sakit tenggorokanku udah diam kau puas-puaskan kau merepet sana puas-puaskan kau merepet ya puas puas kan kau melantam ya ya puas-puaskan puas-puaskan ya puas-puaskan <tuh> Anda. Anak gue, anak gue lantam. Kau memang anjing kau. Nggak, udah, aku bukan anaknya bunda korla. Gak mau, gak mau aku bunda bersekutu terserah kau. mau. dalam durhaka terserah kau. Tapi aku berterima kasih, berterima kasih sama kau. Gak, kau ngucapin gak masalah. Ya penting kau pernah berbalik sama aku. Diam kau. Udah, aku capek. Aku mau tidur. Ya udah. Ya. Tidur. Jangan lupa bangun bunda. Kau. Jangan sampai ketarik batangin kau. Ya. Bye anak gue. Memang lantam mulut kau mulut dajal. Memang, coba bunda datang ke aku, minta 500 ratus juta Aku beri, beri. tanpa beri embel tanpa embel-embel. yang mau dengar, akhirnya lanjut. Pak tiga, pada bunda kerja gak begini, usah begini usah udara. Udara. udah tua. Gak gak usah perlu. hidup, tahu, ngapain, ngapain, ngapain kerja terpaksa. Disuruh ini, disuruh itu, mau? Pas viral, mudah ngasih duit. Atag gak bisa ngomong rapi ya? aku gak ngomongin mau ya? Aku, uh. aku gak ngomongin rapi uh. ya? aku ngomongin rapi ya? ngomongin rapi ya? Bunda ngomongin rapi ya? Apa ngomongin